ayah yang ini agak licin MC doser kayaknya ya gini kan kalau nggak disertu balik tuh wah hahaha ini aneh banget <tuh> ngomong dari pingin lah yang kira-kira dan jalannya <tuh>. yang ini cara jalan mobilnya wah dari mana kita ini dari mana kita ini anjir mana orangnya tuh badan giter-giter Jalannya mantap, sedap. Embaro gak licin ini mas. Aish, aish. Guys okay, jalannya harus disuruh doser ini semalam hujan-hujan hujan ini. Ini lah guys keadaan jalan Sanjum merah saat ini. aduh di doser, tuh dosernya lagi jalan tuh <laughs> Lewas mobil sini mobil ini. Ah, jep. dulu oh, yang dalam itu lubangnya. Lubangnya, Pak. Jalan-jalan tadi -jalan main ini. Nah, saya memang nggak bisa jalan, Pak, karena kan tanahnya langsung ke bawah. Langsung ke bawah tanahnya otomatis pecah semen yang kan nggak nahan. Hah? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kira kira hai, orang itu nya ya.